Du, du, du, du, du, du. wow. Wow, ada mainan nih guys. Wih, lihat ini guys. Wow, ada mobil-mobilan di kebun ini guys. Wih, mantul sekali ya guys. Wih, lihat nih Ada macam-macam mainan nih. Wadidaw Wih, mantul sekali guys. Wih, ayo kita ambil guys. Wih, kira-kira ada mobil apa aja nih Wih, kita mulai dari yang warna pink ini guys Wow, ternyata ini mobil pasir Damn guys Warnanya pink Wow, mantul sekali ya guys Wih, wow, kita kumpulkan ya guys Wih, kita taruh sini dulu guys Wadidaw, ada lagi nih truk kedam guys! Wih, di di di di di di di di di di Wow, mantap sekali nih di di di di ya guys di guys. di di di di di di banyak sekali let's go kita ambil lagi guys yang ini wadidaw wih ternyata ini adalah truk tronton dam 999 guys kepalanya merah baknya biru guys wih did, did, did, did, did, did. mantul sekali ya wow gede banget wih rodanya ada 6 guys lihat ini Wow Wih mantul sekali Wih kita kumpulkan ya Wih Wow barisan truk-truk Mantap ini guys Lihat ini wow Wih dididih. kita langsung Ambil lagi guys Wadidaw Ternyata ini adalah mobil Keren guys Lihat ini guys Wih ada cantolannya guys Lihat ini wow Wih, bisa begini nih, liatin guys. Wih, wow, wih, mantul sekali. Wih, ini namanya mobil keren, warna merah. Kita kumpulkan di sini ya guys. Wow, wih, mantul sekali ya. Wadidaw, wadidaw. Kita lanjut mengambil truk yang ini guys. Wih, truk apa ya ini? Wih, dididih, wow ternyata truk hewan animal world Wow kepalanya merah dan juga baknya bak ini guys bak jeruji besi Wow oh, ada sapinya di dalamnya guys Wih yang mantul sekali nih ini ada sapinya guys Wow truk muatan sapi guys Wow mantul sekali ya guys Wih, wow kita kumpulkan di sini guys. Wow, wih mewah sekali guys lihat ini. Wih, madidau, -did mantul-mantul sekali. Wih kita langsung mengambil truk yang ini guys. Wow ternyata ini truk pemadam kebakaran guys. Lihat ini guys. Wih mantul sekali nih warna merah ada tangganya guys Wih bisa dilipat begini Wi Wow Wih canggih guys Wih mantul sekali nih lihat ini Wih Wow langsung kita kumpulkan ya guys Wih kita taruh sini Wow mewah banget nih Wow mantul Markentul kentul Wih masih ada lagi nih guys wih, wow ternyata ini bus tayo guys wow, ini namanya gani guys wih, warna merah wow, mantul sekali wih, lihat ini guys wih, wow wih, kita langsung kumpulkan di sini, guys wih, wow kita ambil lagi guys wow, yang ini warna biru guys namanya tayo guys wih mantul sekali ya wih kita kumpulkan wow masih ada dua guys wow yang ini warna kuning namanya Lani guys wih mantul sekali ya wow wadidaw mantul wih ya tinggal satu guys ini yang warna hijau namanya Rogi guys Mantul sekali, kita kumpulkan langsung ya. Wih, wow, dapat banyak sekali kita mainan, guys! Lihat ini, guys! Wih, wow, mewah banget! Wih, jangan lupa di-subscribe ya, guys, dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak kelihatan, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, guys, sampai ketemu di video selanjutnya, ya, guys! Oke, okay, dadah, widih, wow, mantul, wih!